assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi ke channel Sniper Bengkulu, bosku hari ini kita sore sore habis sholat asar kita mulai berangkat lagi aktivitas sore hunting di persawahan hari ini nyari ruak-ruak bos di sini itu setiap sore gacor masalahnya kemarin habis lewat sini bos jalan-jalan area kita masih di sekitar unib ya bosku unib Bengkulu nih kita ngisi amunisi dulu bos sampai full hari ini hari ini kita hunting cuma berdua kawan kita lagi ada kepentingan bos jalan-jalan bersama keluarga itu manuk kay manuk lokasi kita itu ah, kayak gini bos perkebunan sawit kebunan sawit ya perkebunan sawit di samping-sampingnya sawah ya, Alhamdulillah sawahnya lokasinya bersih bos jadi cocok penuanteng amunisi amunisi kita full 14 round ya bos kita pasang dulu lumet mendung mendung mendung biarlah mendung bos yang penting kita ada puluhan kita tes dulu bos karena kita baru datang siapa tahu kita meleset ya kita uji coba di porno itu eh di jarak hmm. jarak di sana 40, 40 meter, bos ini posisi uh, posisi angin kita ini masih full 2500 Nih, jom kita enggak usah banyak-banyak, Bos. Banyak jom kita berada di posisi 12. Wah. Kita tes dulu. posisi duduk. Sudah setanjung dah. Loh. isi ke, Bang? Hah? kita nggak berani ini mbak datar bos soalnya nggak piatan tadi sasar kita harus kita antarin di sawah Okay. Ben, gak usah dia Gak usah kok Kita nyari sasaran Apa ya sih yang ini Saung pet gitu hmm? Pelopai sawit Pelopain sawit, tapi kok sepuluh Aku udah kutih ya Ini kono kok Anu barang Ini luang barang Bang. Kamu enggak ketapai, noh? Masih tepat. Senapan kita masih tepat, Bos. Di jarak berapa tadi? 40. Oh, enggak, enggak nyampe tempatnya. Nyampe. 30, kan? 35 Bicara 35 kita masih posisi ready bos Oke okay. Lanjut terus Kita pasang mounting Nah Kacor tuh Kita belum Belum ngidupin speaker bos Buruan Tuh Buruan kita udah kacor Mudah-mudahan kita poin bos kita pasang buruan hmm, kita bos jos kita matikan bibi dulu biar awet untuk teman-teman di luar sana yang masih pemula ya bos supaya sebelum menembak itu tadi kayak saya tadi saya ya masih pemula cuma ada lagi yang lebih pemula makanya saya yang berani ngomong begini. Untuk kawan-kawan yang masih pemula di sana sebelum melakukan perburuan harusnya terlebih dahulu senapan kita di setting ya. Kayak itu tadi. Sebelum ada target kita Nembak sekali, dua kali, tiga kali peluru kita sasarannya ke arah mana. Jadi, tujuannya biar waktu kita nembak itu kita enggak meleset. Itu tadi saya tadi nembak tiga kali, dua kali, tiga kali tadi lupa. Om. penampakan kamera kita udah ready tinggal nanti kita gas siap sekarang waktunya kita syuting kawan kita sini Nut ini kawan kita sekarang waktunya masang jebakan Jebakan batman kita tunggu dulu, kita ambil posisinya dia di naik panggung ya enggak hmm? kita naik panggung dulu bos tujuannya apa, biar kita itu bisa melihat tuh Bismillahirrahmanirrahim menurutku loh Kimono ya, Bung. <tuh -tuh> eh. becek Arah ngono wit. Saka rene padang, tadi malah lewat kono, mau tak sepatu buta, Ini perjuangan kawan kita, Bos. Oke okay, bosku, umpan kita udah ready di, di ujung tanah, waktunya kita nunggu sasaran mendekat Bukan senyata malah Eh? Bukan Bukan Bukan Bukan Bukan abis ah, banggi ada sasaran deh bisa target kan kita neng arah ini kita Target kita terlihat. Target kita, Mahirono. Hmm? Mahirono, hmm. nah, kita mendekat, Bos. itu sanggungan kita Di, Kena, ya. si, kita target terlihat bos pernah oh, okay, ya. okay, okay. kan, okay. dia mendekat bos. Dengan sawit siang-siangnya Nah turun Bismillahirrahmanirrahim. Ganteng pasok woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi, kita woi, woi, woi, woi, woi, jadi goyang-goyang bosku panggungnya, goyang-goyang, panggungnya woi, woi, woi, woi, woi, woi, yang gue, ini? kan balik sekolah goh, kayu target kita masih, jawa ini indah indi. Iki, Iki, Iki, Iki. Iki. Ntar ke kita masih terlihat ramai bos. What? rame nih disana belum keluar. Kau tau endasnya kayak ini macam nggak? Atuh kayak, atuh lebih naik petang bulog. Di sana. ikut ya tes ya kita kita kita kena kono kita kena kone keringgang keringgang kering maka mm kita -mm. masuk lagi dia bos tunggu bosku tunggu biar dia agak mendekat itu jaraknya masih 50 meter bos kita tadi settingnya di 40 lima, daripada? Tadi Aku Tak sudah ya? Hah? Bismillahirrahmanirrahim bila jauh-jauh nggak -jauh apa-apa kita coba bos Bismillahirrahmanirrahim <Susuk> <Masalah> gitu. <Susuk> ya, nyedak deh dia ya, semakin awakmu nyelam pecek si. dia mendekat bos loro aduh Nai. Eh. Nyantai dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak saya. Aduh. Uli, bos. Dia tuh sembunyi aku kehalang pohon sawit, Bos. Bula. Yo, karo puyung tidak. ada Di, putih-putih. Bismillahirrahmanirrahim Allah, wa, -a -a Allah, wa Allah. Lashubah, hmm ini kamera bukan kamera nih lo enggak, bukan kamera ini Ha. Ha. Guys. Ye